Alhamdulillah, bisa ketemu lagi ya Nur Oke, Ra dada, Dadah, dadah Dadah, Rara Aduh, aduh aduh. aduh. aduh, Kasih mata, Nur, aduh. mana? Nur, kamu gak apa-apa Nur, gak apa-apa, Korra Gimana sih? Iboi e e Eh, kalau jalan, lihat-lihat dong hmm? Kesian tau, Nur jadi ketabrak hmm. Gimana sih? Iya nih, Iboi, e hmm? itu mana uh. sih? Ayo, kita kriyat. Astagfirullah, aduh, aduh, rasain. Ya, biar jadi putih. Kita ceritanya umah. Astagfirullah. Kok ibu gitu sih? Hmm? Dikasih tahu malah marah jelas deh. Iya kak, kesian Nur. Nur jadi gak bisa lihat. Hmm, Uma, mm -hmm. besok Nusa mau ketemu sama Iboy. Mm -hmm. Nusa mau tegur dia. Masya Allah, kak Nusa mau belain adiknya ya? Iya lah Uma, hmm? Rara kan gak salah. Malah dia yang marah. Mm -hmm. Iya tuh. Rara niatnya baik. Sudah mau menasehati Iboy agar lebih hati-hati.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 Rasul mencontohkan kita saat menegur atau menasehati orang lain Adabnya harus lemah lembut, mm -hmm. tutur siapa yang sopan mm -hmm. Jangan sambil membentak oh. atau meneriaki orang yang berbuat salah di depan umum hmm. Jangan sampai membuat orang tersebut jadi malu, terus marah sama kita Oh jangan-jangan iboi -jangan. hmm? e mau dorong rara karena dia sebenarnya malu ya hmm. Uma.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 Gak usah pakai marah-marah di depan teman-teman ya, Uma. Hmm... Pantesan aja ibu yang terima. Hah? Tapi Nusa juga tadi sempat kebawa emosi pas dengar cerita kamu. <hisa> <middling> <hisa> lah, <middling> si Rara mau kemana? <hisa> hmm, hmm, Rara mau gantiin kacamata Nur yang patah. Oh... Mudah-mudahan... uang di celengan ini cukup. Hehehe... kalau kurang... Kanusa ikut patungan ya, Ra? Hah? Beneran, Kak? Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. Alhamdulillah. Makasih, Kanusa. Sama-sama. <laughs> Masya Allah. Uma hey. bantuin cari kacamata barunya, ya? <laughs> ya Uma. <laughs> ya, Uma. Eh, hmm? tapi kalau sampai jatuh lagi gimana, ya? Iya juga, hmm. ya. ini dibengkokin. Iya. Terus, ya. Nah, sekarang kita ikat nih. Iya. Yep. Iya benar, kayak gitu Rak. Eh, udah datang rumah. Cepet juga. Yay! <laughs> iya. Hmm. Terus, terus. Kita mau kemana sih, Rak? Jangan ngintip loh. Iya. <laughs> Oke, sekarang buka matanya. Terang.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 Iya, <laughs> iya, ya. iya, iya, ini berapa nih? iya, Benar, benar, benar. Kan iya, iya,